Gagabar pertama, persahabat, kita lihat nih ada sebuah unggahan spesial banget dari Indosiar Indosiar mengunggah sebuah postingan foto, foto cute dari Bunda Lesti dan Papa Bilar ya, Masya Allah <tuh> Di sini kita salpok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar Lihat yang biru-biru gini, mata langsung seger nih Nah, coba kalian sebutkan satu benda yang warnanya biru Tuh, persahabat ya Wow, ada pertanyaan dari Indosiar Kita lihat persahabat, banyak sekali tanggapan komentar banyak respon yang diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Maina Love Gusarya Mengatakan Lihat ini imun naik langsung Min Di kampung saya PPKM level 3 Untung ada mereka berdua mood booster banget Wow, Masya Allah banget ya Gara-gara melihat Leslar Imun jadi naik, luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Dan selalu diberikan Tentu kita semua kesehatan Amin, Ya Rabbal Alamin Dan kita lihat juga para sahabat ada sebuah unggahan spesial lainnya ini info penting banget untuk kita semua Konoha. perhatikan di unggahan L2 word ID ini menginfokan tata cara untuk memvoting di SCTV Music Award perhatikan di simak baik-baik yang belum tahu caranya kalian yang pertama itu harus download dulu aplikasi Jukes per Persepet ya download aplikasi Jux. yang kedua ketuk banner http music Word yang ditunjuk anak panah tuh persahabat ya masuk di aplikasi Jux lalu ketuk banner http music Word yang ditunjuk anak panah ini persahabat perhatikan dan berikutnya untuk cara yang ketiga kalian harus klik vote artis klik vote di artis di grup 1 atau grup 2 tuh persahabat ya disimak diperhatikan yang belum tahu cara untuk memvoting di SCTV Music Award Dan yang berikutnya Persahabat Mulailah voting Voting semua kategori ya Jangan lupa buat akun Jux Menjadi VIP Jika ingin mendapatkan koin lebih stay rooms Lesti Kejora Kejar layangan berhadiah koin Tuh persahabat ya Dan untuk berikutnya Perhatikan Vote kategori kedua Jangan lupa buat akun Jukes Menjadi premium, tuh. Itulah satu cara untuk memvoting di aplikasi Jux untuk mendukung lagi kesayangan, bunda Lesti, dan Papa Bilar di ajang SCTV Music Award. Menginginkan ulangi lagi persahabat diperhatikan yang pertama, kalian harus download aplikasi Jux. Yang kedua, ketuk banner SCTV Music Award di Jux, dan berikutnya mulailah voting berdasarkan kategori. Jangan lupa buat akunmu menjadi premium, setiap hari bisa voting 6 koin jika jugsmu menjadi premium. Yang berikutnya, jika ingin voting berkali-kali bisa juga stay di room last ticket untuk kejar layangan yang berhadiah koin buat voting Dan berikutnya Untuk member luar negeri yang mau bantu bisa donasi pulsa ke l 2 ID Yang berikutnya semangat guys Waktunya masih 1 bulan tuh persahabat ya Karena masih ada waktu satu bulan Untuk kita semua ke konoha buktikan kekompakan dan keberbaran kita Berikutnya persahabat kita lihat juga ada postingan yang sangat luar biasa cute banget ya, kita lihat tuh BBL, Masya Allah, muka-muka ngantuk ya, <laughs> ini diunggah nih guysnya Mas Gungli, Li, persahabat Masya Allah banget, bos kecil, penyemangat warga Konoha pasnya setelah melihat BBL, warga Konoha semakin bersemangat untuk selalu mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga ada unggahan spesial dari Mas Gong Li. Mas Gong Li, satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto bareng Bunda Lesti dan BPL tuh. Masya Allah banget ya, kita salvak juga. Dengan kalimat gansan yang dituliskan oleh Mas Gong Li, udah gitu aja sih pitch BPL katanya tuh. Masya Allah, komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar, yakni dari akun Instagram. Faulina Aster mengatakan di kolom komentar Masya Allah gitu aja buat kita mah Gitu banget mah loh Mas Gongli udah berbagi fotonya <laughs> Masya Allah banget ya Pastinya semangat untuk warga Konolha Setelah melihat postingan BBL Berikutnya juga Komentar lain diberikan dari akun Instagram Nauralia Kalista Mengatakan Masya Allah abang Banyakin vlog abang Eldong Gongli Katanya tuh ya wow, Ada tentunya tanggapan ya Suruh dibanyakin vlognya Abang L katanya tuh mudah-mudahan saja kejutan-kejutan selalu kita dapatkan dari tim Leslar Entertainment dan kita lihat juga ke momen berikutnya ada live Instagram dari Mas Gongli bersahabat ya sedang kumpul bareng nih tim Leslar Entertainment Masya Allah santui banget ya ini kompak banget mudah-mudahan selalu memberikan kejutan dan karya-karya terbaiknya kita masih menunggu kabar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 Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.